Sekarang, sebenarnya nanti kita bisa lihat beberapa terminologi-terminologi yang sebenarnya Bapak Ibu sering dengar, kayak Big Data, kata-kata Artificial Intelligence, Machine Learning. Nah, kiri khas yang paling sederhana adalah mengenai Machine Learning. Jadi sebenarnya Machine Learning itu adalah gabungan dari statistik dan computer science, dan biasanya di, digabung akan e, mendapatkan untuk mencari pola atau mencari sebuah pengetahuan dari data hanya saja di saat ini saya nggak bisa statistik saya nggak bisa e, item, tapi bisa nggak? tools-tools, nak tools-tools saat ini sudah sangat banyak untuk membantu kita Oke, okay. materi pertama, ini materi yang eh, kalau Bapak-Ibu mengikuti ada kelas pelajarannya data mining, ya ini sebenarnya juga bagian dari eh, data mining. Jadi, jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang machine learning, dan sebutkan peran utama dari machine learning, dan ini sebutkan penggunaan machine learning di berbagai bidang dan pengetahuan dan atau pola yang bisa kita dapatkan dari data di bawah ini. Ini ada data seperti ini di bawah ini. Jadi nanti data ini adalah upama nim laki-laki nilai UN 28, SMA-nya SMA2, SMA2, IP nih, IP semester 1 3,3, IP semester 2 3,6, IP semester 3 2,89 dia lulus waktu ini adalah data dikumpulkan dari kampus ini simulasi aja data yang dikumpulkan ada 11000 nah sebelum masuk sini kita coba tanyakan kita masuk jalan terus jadi apa itu mesin learning jadi, machine learning ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Pakai Excel bisa nggak ya? Ada pertanyaan, bisa nggak pakai Excel? Nanti kita lihat. Excel bisa, tapi ada beberapa tantangan di dalamnya. Nanti kita coba ya perbandingan antara Excel dan NIME atau nanti pakai Python. Kemudian data itu sendiri seperti apa? Data itu adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. loh Pencurian data itu bagaimana Pak? Data itu diolah dan menjadi sebuah informasi itu yang berbahaya. Kemudian pengetahuan, pola atau rumus atau aturan model yang muncul dari data tersebut. Wah, nama lainnya macam-macam. Ada KDD, ada partner analysis bisnis intelijen. Ini nama-nama lainnya dari sumber ini. Nah, ini yang menjadi eh, apa, ya? menjadi gambaran Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kalau kita bicara tentang machine learning, itu posisinya di mana, deep learning itu posisinya di mana, big data di posisinya di mana, dan artificial posisinya di mana. Jadi kalau, apa itu artificial? Kita mulai dari artificial dulu. Artificial adalah payung yang membawahi bidang machine learning dan deep learning. Machine Learning itu lebih cenderung ke arah data yang struktur, sedangkan Deep Learning itu lebih mengarah ke data yang unstructured. Deep Learning penggunaannya seperti umumnya image processing, mendeteksi suara, sentimen analitik menggunakan Twitter. Kalau machine learning, nah machine learning tuh lebih ke arah struktur data seperti Excel gitu ya, ada tabel-tabelnya, ada kolom-kolomnya itu machine learning. Nah kedua bidang ini dibungkus atau dipayungi oleh yang dinamakan dengan artificial intelligence. Nah ini the diagram friend, diagram pen dari machine learning.